Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, serta Lestal Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar.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 Baiklah bersahabat, setelah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Kita lihat ada momen spesial yang bikin kita happy banget ya di acara Dangdut Akademi 5 Indonesia. Ini momen spesial saat Papa Bilar narik Bunda Leslie ke Jora, langsung ke backstage bersahabat ya Masya Allah. Kebahagiaan selalu kita dapatkan dari Leslie dan Bilar di atas panggung ya. Ini momen spesial bahagia untuk warga Konoha, genggaman tangannya Masya Allah. Gak mau jauh-jauh dari sang istri tercinta. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sabado underscore Leslar. Kalimat caption pun dituliskan mau dibawa kemana sih ngap gak kuat banget kayaknya aduh luar biasa banget ya ini cute banget dan di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan di antaranya persahabatan ya dari akun Neng1933 mengatakan Masya Allah jadi pengen ke studio lihat yang cute tapi jauh katanya tuh Masya Allah. Kita lihat di layar kaca jaya kekiutan yang sangat luar biasa dari Bunda Lesti dan Papa Bilar. Kemudian disimak juga persahabat momen spesial juga saat Bunda Lesti goyang, aduh Masya Allah banget ya. Ini kebahagiaan yang luar biasa Lagi-lagi tentunya kita dibikin happy banget ya Dengan penampilan idola kesayangan kita di panggung dangdut Akademi 5 Indosiar Dan tentunya persahabat ya kita juga mendapatkan kabar spesial bahagia banget Leslie Kejora Perdana tentunya menyanyikan lagu sekali seumur hidup di Indosiar Ini sudah tembus di empat trending keren banget nggak tuh Nasty Kejora semalam menyanyikan single terbaru Perdana tayang di Indosiar sudah nangkring di 14 trending Leslor on trending persahabat ya yuk gas ini kesempatan banget nih untuk warga Konoha ya tetap semangat support karya-karya terbaik dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan hingga respon yang positif dari Les lovers Dari akun Nengdotutik74 mengatakan Bismillah bisa kepucuk, amin, semangat terus ya Kita selalu bersyukur Alhamdulillah berkat kekompakan kita semuanya Dan kita lihat juga persahabat ya di akun Instagram dari bunga 2813 mengatakan semoga abang juga trending gemporio selang seling sama YouTube LE dan RP itu persahabat ya. Selain kita trendingkan, kita selang seling juga di channel YouTube Lexler Entertainment dan Rizky bilang di YouTube. Dan jangan lupa juga persahabat ya voting idola kesayangan kita di ajang Infotainment Award 2022. Kemudian persahabat ya, ada info resmi jadwal malam hari ini dari Dangdut Akademi Industriar untuk pengisi acara malam hari ini di acara Dangdut Akademi 5, 50-50 Group 8. Untuk pengisi acara yang pertama juri yang akan tentunya bertugas malam hari ini ada Bunda Rita Sugiharto, Lesti DA, Filda DA, dan Dewi Persik. Untuk host ada Ruben Onsu, Rizky Billar, Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, dan Jirayud. Untuk bintang tamu malam hari ini ada Weni Dea, Lida dan Dualitar. Tuh persahabatnya ini info langsung dari Dangdut Akademi Indosiar. Pengisi acara malam hari ini sudah dipastikan Lesti Rizky Billar akan tampil ke... Di acara Dangdut Akademi 5 Indosiar. Kita lihat juga bersama di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Dangdut Akademi Indosiar. Wow, persaingan grup 7 tadi malam benar-benar pas. Semua peserta tampil all-out. Malam hari ini gilanan grup 8 yang bakal tampil, yaitu Arfan. Ica, Jaya, dan Natasha siap berikan penampilan terbaik mereka. Siapakah yang bakalan lolos nih ke babak selanjutnya? Saksikan babak 50-50 The Academy 5 malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Jangan sampai lupa jamnya para ya jam 23.30 setengah 9 malam hari ini. Untuk saksikan acara D 5 ada Lesti dan Rizky Pilar untuk memberikan kejutan bahagia buat kita semuanya. Berikutnya juga persahabat ada postingan spesial banget nih dari Kariski Make Up dua jam yang lalu mengunggah momen persahabat ya bunda Lesti saat di make up, masya Allah cantik banget nih bunda Lesti. Ini mah tentunya kebanggaan, kebahagiaan untuk keluarga Konoa semuanya. Kita doakan persahabat ya mudah-mudahan Lesti menampilkan penampilan terbaik.